Bila ditelateni, bisnis ayam kampung ini akan menjadi potensi yang sangat luar biasa di masa mendatang. Peminatnya pun semakin ramai, rumah makan-rumah makan pun semakin menjamur di berbagai daerah. Sebelum kita memulai berternak ayam, wajib hukumnya kita untuk membuat kandang itu tidak asal-asalan Perhatikan dengan seksama supaya ayam-ayam ini tetap sehat Walaupun kandang sederhana, yang penting kandang itu nyaman untuk ayam untuk membuat ayam sehat kalau saya itu ayam tanpa vaksin nah sebenarnya apa sih rahasia saya sebenarnya ya kalau untuk membuat ayam sehat tanpa vaksin ya, ini semua ayam-ayam dari usia DOC sampai segede ini jadi indukan itu tidak pernah yang namanya vaksin dan masuk obat kimia saya hanya menggunakan yang ini namanya air alkali nah Nah, air alkali ini fungsinya banyak sekali Yaitu untuk menetralkan virus sama bakteri Jadi itu sudah solusi Untuk ayam-ayam kita Karena ayam-ayam ini rentan e, Terkena virus sama bakteri Menggunakan ini i, e, Virus sama bakteri itu netral Ini namanya air alkali Lalu fungsinya air alkali lagi itu sangat-sangat banyak Meregenerasi sel-sel mati Jadi ayam-ayam selalu sehat Sel-sel itu selalu ganti Ayam itu harus di doping atau di-booster dengan imun. Nah, cara ayam-ayam ini meningkatkan imunnya yaitu tadi harus menggunakan air alkali, salah satunya gitu. Dan menurut saya, saya sudah lama ya berternak ayam menggunakan herbal semua. Dan menurut saya, air alkali adalah solusi bagi para peternak ayam yang banyak sekali menjerit tentang kematian, tentang ayam tiba-tiba mati, tiba-tiba uh, banyak penyakit segala macam ya. Saya alhamdulillah tidak pernah mengalami lagi hal-hal seperti itu. Uh, untuk mortalitas pun sangat-sangat minim tempat saya walaupun tanpa vaksin. Hanya pakai air alkali saja. Bang, ayam saya itu banyak yang apa namanya bengkak-bengkak ya di daerah matanya? Itu kenapa? Sebenarnya sudah sering saya jelaskan. Tapi enggak apa-apa, kita jelasin lagi, kita buatin lagi videonya, ya jadi teman-teman yang tanya uh, yang bengkak di, di area mata itu sebenarnya apa sih gitu ya jadi gini rekan-rekan yang bengkak di area mata itu adalah senot atau penyakit senot apa sih yang menyebabkan ayam-ayam itu terkena senot saya enggak ada contohnya rekan-rekan ya Alhamdulillah ayam-ayam saya ini aman semua dari yang namanya penyakit senot nah Penyakit senot itu sekali lagi itu adalah uh, pembengkakan di area mata, rekan-rekan. di area mata-mata ayam-ayam -mata, uh, kita, ayam-ayam saya itu tidak ada semua. Jadi gini sebabnya kena penyakit senot itu karena satu ya adalah uh, kandang yang tidak standar. Jadi kenapa kandang itu menjadi acuan kita, ya, jadi kandang itu di saat kandang ini bau, jadi kan gas amonia itu bakalan terkumpul di dalam kandang, ya, jadi itulah yang menyebabkan senot dari gas amonia nah kenapa kok gas amonia itu uh, mengumpul di dalam kandang apa sih penyebabnya yaitu adalah kandang yang tidak standar yaitu adalah kandang yang sirkulasi udaranya kurang lancar jadi usahakan rekan-rekan sirkulasi udara itu harus lancar jangan ditutup rapat seperti ini aja ya so, sudah cukup seperti ini untuk Tabalan apa namanya dinding Itu cukup segini ini 50 cm Kurang lah dari lantai ya Jadi sangat-sangat Bagus untuk sirkulasi udara Yang lancar di Kandang-kandang uh, kita Itu yang menyebabkan senot rekan-rekan Kandangnya -rekan. Gitu ya Di saat rekan-rekan Itu apa namanya Mengalami ayam Yang senot Ayam yang sering sekali matanya bengkak Coba cross check dulu Tentang kandang rekan-rekan Di uh, fam masing-masing Pasti kalau rekan-rekan Ayam yang sakit Itu pasti ada sebabnya nggak mungkin gujug gujuk ayam itu langsung sakit nggak mungkin gujug gujuk ayam itu Langsung matanya bengkak Langsung ayam itu mati Pasti ada sebabnya dan kalau untuk sempur kandang itu harus kena ayamnya ya. Kenapa harus kena ayamnya supaya partikel-partikel yang ada di uh, desinfektan badai itu terhirup oleh ayam, gitu ya. Kalau ayam, ayam itu flu atau sakit pasti dia hacing-hacing sendiri menghirup partikel-partikel yang ada di desinfektan badai itu. Gak masalah tuh sampai seperti itu sampai bahasa kayak gitu nggak masalah karena ini sangat-sangat aman kalau kandang ini tidak bau itu tidak perlu disemprot tapi untuk menjaga biosecurity, biasanya saya seminggu sekali terkecuali seperti ini uh, cuaca itu sangat-sangat ekstrim itu saya semprot biasanya tiap hari malahnya nah untuk yang baru menggunakan desemperen badak kalau bisa tujuh hari full kandang dan ayam itu kena desinfektan badak. Nah setelah tujuh hari bisa dua minggu sekali, bisa seminggu sekali. Yang penting awalnya itu harus tujuh hari dulu.